Assalamualaikum sini saya akan menjelaskan tutorial setting tenda 01 untuk jarak 500 meter ya IP defaultnya itu adalah 192.168.2.1. 21 jika kita browsing Ini dia tendanya dan IP defaultnya untuk kita browsing masuk ke radio tendanya adalah satu. Satu. ini dia enter saja setelah masuk passwordnya admin user admin password admin kemudian login setting quick setup aja langsung ke klien next hotspot saya kita mandiri channel 13 dan channel 11 saya ambil yang channel 11 nah, ini dan klik transparan drisnya Jangan dicentang, kita hapus centangnya. Next. Next. Next. Dan save. Biarkan sebentar, dia reboot. Sudah selesai, kita masuk lagi. Kita akan mengecek admin. lihat di sini yang udah masuk saya punya radio access point kita cek di sini ini address tenda 01 apakah sudah masuk ke radio dan juga kami kita cek di laptop sebelah ini ready access point saya kita cek di sini apakah udah masuk main address nya main nah, address nya sudah masuk ini dia itu sudah masuk ke radio access point dan apakah sudah masuk ke mikrotik kita cek lagi ya di satu ini dia Udah masuk ke MikroTik Di sini saya sudah masukkan IP Ini dia alamatnya ini di mikrotik saya masukkan berarti sudah bisa browsing. Cuman harus kita setting lagi netisnya kembali lagi ke laptop settingan. Sekarang kita akan setting netis 24, 11 E nya Ini netisk Kita masukkan ke LAN 4, 3, 2, atau 1 Salah satunya Terus Ini untuk one Seperti ini Satu lagi nyambung ke laptop Untuk IP Netis defaultnya ini dia ini dia kita masuk ke network kita buat IP statistik ya seperti yang di mikrotik tadi disimak saja ya tapi gateway-nya ada hati default gateway-nya Set. kemudian kita masuk kean berapa orang yang mau di yang bisa menggunakannya insert Wireless kita setting. Asus banyak namanya. Black. High Color. Dua Channel. Sistem default enam. Password. Masukkan password ya. Nih, hmm, password. Sudah so, masuk semua. Berhasil. Ya, sukses. setting jam oke okay. sampai di disini settingnya selesai dan kita coba ke laptop sebelah setelah selesai kita kembalikan lagi kita bercolokan laptop ini kita masukkan ke POE lan dari lan ini kita masukkan ke kita pindahkan ke one, 1 ya seperti ini seperti ini ya. lihat di sini jika lampu biru merahnya berkedip ini biru merah berkedip berarti video ini sudah menjadi klien dan akses lagi pakai wifi. Masuk ke Black Eagle ya. WiFi-nya. Ini ya. Masukkan password.